Halo assalamualaikum teman-teman Kembali lagi Di dapur nyonya emet Kali ini kita akan masak mie ayam e, Apa bahan dasarnya Ini ada mie yang khusus untuk mie ayam Lalu Ini ada ayam Ini dada ayam dicampur leher e, Ini apa memanfaatkan yang ada di kulkas aja? Ini bumbu-bumbunya. Ada juga ceker ayam, kesukaan saya. Uh, ini ada bawang putih yang sudah dihaluskan. Ada merica, kaldu bubuk, garam, gula merah. Gula merahnya nggak kelihatan. Pertama daun bawang ini ada kecap asin kecap manis dan saus dan ini ada salam serai dan e, sawi Oke kita mulai dan ini airnya ada 500 e, mili kita mulai dengan menumis bumbunya Kita bikin dulu semur ayamnya ya teman-teman yang ayamnya Ini ada dada, ada leher, ini memanfaatkan yang ada di kulkas aja teman-teman. Sambil nunggu kita iris Sikit-sikit eh, gula merahnya ya ini kira seraknya di dekat dulu. Kita potong. Seperti ini. Oke. Lalu salah lalu kita masukin air, masukkan air 500 ml. Kita tunggu. Hmm. Sambil kita memotong, motong sawinya. Sambil nunggu kita potong-potong sawinya. kita masukkan enggak gula kita masukkan kaldu bubuk dan garamnya sedikit aja karena nanti akan memakai kecap asin sebenarnya tidak harus menggunakan eh, ini, ini 5 sendok ya teman-teman tidak harus menggunakan garam kalau minyak eh, apa kecap asinnya eh, tersedia banyak ya, cuma ini tersedianya sedikit kecap asinnya. Ini nya 5 sendok ya teman-teman. dan jangan lupa masukkan cekernya ini cekernya sudah direbus ya teman-teman sudah matang Kita koreksi rasa. Hmm. Sudah sesuai harapan. Kita ya, tinggal nunggu bumbunya meresap dulu ya teman-teman. Teman-teman sudah matang e, semurnya. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Ini sudah matang. Penampakannya seperti ini. Kita simpan dulu, lalu kita rebus air untuk merebus mie -nya dan sawi. Sudah mendidih, kita masukkan dulu ininya, apa sawi? Tiris, itu. lalu kita masukkan mie nya ini mienya bisa teman-teman beli di pasar ya. Sambil nunggu mie, nah, kita ngadonin ininya buat mie ayamnya. Ini minyak dua sendok. Ditambah kecap satu sendok saja. Kita tidak perlu menambahkan minyak ikan, eh, minyak ayam, atau minyak bawang. Kita cukup uang kuah yang ini. Oke. ini porsinya kecil ya sedikit di ini teman-teman ya di harus wajib di aduk supaya tidak menggumpal minyak ditambah ini tambah ini ayamnya Biasalah, mau pakai ceket juga boleh nggak pakai ceket juga boleh kan suka-suka dan pakai ini ini mie ayam manis ya bukan mie ayam asin kalau mie ayam asin berarti nanti yang dicampurnya adalah kecap asin dan kita tambahkan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 Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.